Halo, Invite Clover. Kita tahu tren kegemaran sepeda motor seperti yang terjadi di dunia fashion. Siklusnya berulang-ulang terus, bahkan semakin dahsyat dan menjamur lebih banyak lagi. Nah, salah satunya tren kegemaran mini bike yang kini cukup banyak digemari kembali. Ini tren pengulangan tahun 70-an, guys. Sebenarnya apa sih yang digemari dari mini bike ini? Nah, ini lima alasan untuk suka mini bike. pertama, mengenang masa kecil. Bukan berarti masa kecil kurang bahagia, malahan sangat bahagia sehingga orang bisa mengulang kembali kenangan memiliki mini bike. Dengan kembali memiliki mini bike, orang bisa bernostalgia dan menyalurkan hobi otomotifnya. Kedua, sudah bosan riding dengan model yang itu-itu saja. Anda mungkin bangga menggunakan moge atau nyaman menggunakan skuter matic untuk harian. Tapi riding dengan mini bike it's fun. Bayangkan Motornya sudah imut, bisa hidup, dan kenceng lagi. Ketiga, penggemarnya menjamur. Komunitas minibike sekarang sudah banyak. Anda bisa dengan mudah menemukannya di sosial media atau kopi darat di berbagai kota di Indonesia. Di komunitas macam ini, Anda bisa dengan mudah sharing info mulai dari jual-beli, modifikasi, spare part, pernak-pernik, dan lain-lain. Keempat, Dimensinya kecil, karena mungil Anda bisa dengan mudah menyimpannya di dalam rumah, bahkan Anda bisa memasukkannya ke dalam mobil untuk moving kemana-mana. Kelima, perawatannya simpel, modifikasinya gampang. Sebagian besar mini bike yang sukses adalah yang menggunakan engine four stroke yang simple. Banyak part penggantinya, dan terkenal awet. Modifikasinya juga sangat mudah. Untuk melakukan penggantian, satu sektor saja sangat berpengaruh terhadap perubahan penampilannya. Seperti kaki-kaki, bisa menggunakan ban dan velg yang lebih gambar. knalpot racing, cat body custom, dan jok mungil yang di seperti ini. Jok tunggal replika Honda Kumamon ini menggunakan konsep karakter kartun beruang Jepang yang sangat lucu. Dilapisi ulang menggunakan MBTEC Premium Carrera. Bahan sintetis bertekstur napa, berwarna black dan red, sesuai warna khas dari jok Kumamon. Untuk mempermanis tampilan jok, ditambah piping lis putih dari MBT Craders White. Keren kan? Makin lucu lagi, dibuat bordir logo wajah si beruang Jepang Kumamon di bagian belakang jok. Nah, jika Anda penggemar mini bike dan jok Anda ingin dibuat seperti ini, mudah. Anda bisa bertanya dan mendapatkan informasi lebih lanjut di hotline MBTech di 021 458 42598 atau chat WhatsApp di 0812 1982 2323. guys